Are, the Kanguru Kanguru are the adalah hewan. Adalah hewan apa? adalah hewan. Hewan apa? Ada itu apa? Masa di besar. maksudnya di mana? Kangguru adalah hewan yang besar. Bukan yang besar, kalau yang besar cuma aja, enggak pakai S. Kalau ada S bagaimana arti? Lebih. guru adalah hewan yang lebih besar. Bukan lebih besar. Bukan lebih besar. Paling besar. Apa tadi? Paling besar. Paling besar. Kemarin kan sudah loh, ada EST, T, artinya. artinya bukan lebih, tapi apa? Apa? paling paling keliru meter. Yes, the smallest seterusnya ya. Kemudian eh uh, sains satu-satu ya. Ayo coba. Bears, coba dibacain nomor 2 yuk. Apa bears Bears, bear are the Oh, Bu Siti. Mana yang itu? Eh, bears are the, the are loud. loudest. Dia Loudest, loudest. Loudest. Loudest apa? Loudest animal. Eh, okay, good. Bears are the loudest animals. Artinya apa? Bear itu warnanya apa sih? tahu? Beruang. Nah, beruang adalah. Adalah hewan. Hewan. Audes itu apa? Hmm. Itu apa? Ter... Dan besar. Dan terbesar. Aldusnya kan big yang atas. laudes itu artinya terken. Terkencang suaranya, itu terkencang nah, paling tinggi. Suaranya paling tinggi, ingat apa tadi? Lautis artinya apa? ya terkencang, nah, terkencang suaranya ya. Suaranya terkencang, oke, okay, good ya. Lanjut nomor tiga, uh, selanjutnya uh, di video nomor tiga di baik, Mister One of the smallest Animals in smallest, the World. Smallest. Oh ya, yeah, smallest animals in the world it is a rabbit. Oke, okay. one of the smallest in the world is rabbit. Artinya apa? Salah satu. One itu artinya salah satu ya? Sat salah satu. Binatang. Hewan. Binatang, bagus. Oh, salah satu hewan. Um, paling kecil ya. di di di dunia bagus kelinci adalah seekor kelin adalah kelinci ke ke oke okay, good bagus ya enggak perlu pakai adalah juga oke okay. good bagus kemudian lanjut selanjutnya sampai nomor empat yuk nggak, ayo. Eh, Sansa? Oh, Sansa ini ya? okay, patan dulu aja deh, patan, nomor empat yuk patan, oke okay, sao, quick oke, okay, the... bacanya bagaimana tadi patan? quick, Quickus. Quickus. Quickus. Nah, artinya apa? quick dari kata quick semua diartikan dulu ya semuanya. Paling cepat. Nah paling cepat bagus. Hewan? Hewan paling cepat. Adalah? Adalah lizard tuh apa? Ada yang tahu lizard apa? Saya tidak tahu sama. Apa lizard? Tidak tahu. K? Ka kadal. Lizard itu kadal ya wizard itu artinya apa kak? model oke lanjut ya oke sanja loh sanja are you here? oke sanja mungkin di jalan ya coba kita baca bareng-bareng ya monkeys are the second cleverest animals coba artinya apa? monyet hmm? untuk sanja monyet, nggak apa-apa bareng-bareng monyet. monyet bacanya dari bacanya dari sini loh bacanya kalau kalau oh. kalau ini tadi uh, diterjemahkannya dari belakang monyet adalah hewan monyet. Paling. paling paling apa? Apa? paling apa sudah apa pintar paling pintar bagus clever paling, paling pintar. pintar second artinya apa ke, ke. Kedua. kedua kedua ya. Mangki atau monyet adalah hewan paling cerdas kedua hmm. kedua, kedua. jadi kalau diterjemahkan didik patan atau yang diterjemahkannya dari belakang animal hewan paling cerdas kedua kedua, maksudnya iya. paling cerdas kedua itu berarti atasnya masih ada, masih ada lagi yang paling cerdas itu adalah monyet, eko monyet, anu apa, lumba-lumba, lumba-lumba ya, itu paling cerdasnya. Mm -hmm. oh, kalau yang berjalan, oke okay, nggak apa-apa ya. Jadi maksudnya, maksudnya itu kalau ada second, berarti urutannya apa? kedua. Kalau second apa? kedua. kedua. Kalau pertama apa? Nah, coba Mas Baki kasih tahu, pertama apa? yang tahu oh. apa? the flow. first, bagus first. Artinya, per pertama, pertama, ya. pertama. First. first, artinya pertama. Kalau kedua, apa tadi? second Hmm. Ayo, ya. oh, jepang. Jepang satu keempat itu kedua itu keempat empat keempat bukan empat ya tapi ke keempat keempat Bacanya ya. bagaimana ini? fort fort fort ya. four. Artinya apa? Four keem keempat. Ya. Kalau tadi pertama itu first, second kedua, set ketiga, fourth itu ke keem keempat. Ya. Keempat. Kemudian ada five. Eh? apa ini fifth, fifth. Bukan, kalau five itu lima ya kalau five itu lima tapi fifth. kalau kelima fifth, Bajanya, fifth. fifth. coba fifth, fifth. Nah, fifth gitu ya. first second third fourth fifth. kemudian six, six. Nah, six pakai pak bukan pakai ke ya tapi pakai pakai six matinya di S. six Six. six, tapi dia ada tehnya di belakang lagi. Six, six, six. Nah, six. kemudian ada. Seven. Seven. Nah, perhatikan, kalau sudah di sini, itu belakangnya tinggal ditambah apa ini? Tambahin th. Jadi seven, seven. seven. ada tehnya belakang. Seven. Th. Seven. Delapan tuh bahasa Inggrisnya apa? Egg eight, kemudian ya. uh, sembilan, apa? Nine. nine, berarti nine, so, nine, 10 uh, apa? ten, ten, jadinya bagaimana? ten, ten. ten. ten. ten. ada nya belakang ya, kemudian lanjut ya, ntar ya. Oke okay, selanjutnya 11 uh, apa berarti? Bahasa Inggrisnya 11 apa? 11 Bahasa Inggrisnya apa? Ayo. Masa menghitung belum bisa Udah bertemu lama, berhitung belum bisa 11 11 eleven bukan eleven. Kalau eleven itu gajah. Kalau eleven itu gajah itu loh. I eleven. eleven. Kalau eleven itu gajah. Ile eleven. Banyak dibaca i ya. Coba, patan ditirukan. Eleven. Nah, kan ini ya. Oke. Okay. Nah, jadi belakangnya itu ting tinggal ditambahin th eleven. Kemudian 12 apa? 12. Twelve, bukan twelve, twelve, sekali baca. Twelve, twelve, nah, bukan twelve ya, twelve, satu kali bacanya, satu kali pengucapan. Twelve, 13 belas siapa? Twelve, sekali baca. Berarti, dia jadinya kayak gini, twelve, ya. Yeah. Kemudian, nah, kemudian ada kayak gini. 13. Kemudian ada uh, 13 apa? Thirteen. bagaimana? Yang bisa. The 13. Ada yang lain? Coba ditulis, thirteen tulisannya kayak gimana? waktu pengen tahu, ada yang bisa ini enggak? Tunggu mister udah mister eh apa usainya? salah saya bagaimana coba itu kekurangan r itu kekurangan r coba yang lain coba oke yang lain coba bagaimana silakan tulis nomor apa 13 itu bagaimana coba Tertin, ya tertin. Berarti nanti jadinya bagaimana? Ter, tertin. Ada th-nya gitu ya, belakang ya. Ini, apain bentuknya agak beda kalau 12, kemudian 13, 14 bagaimana? Ada yang tahu? 14, saya, Fatan, siapapun, dilarang. Bentar, Mister. Fourteen. Mana? Fourteen. Fourteen, tulisannya gimana? Coba ditulis yuk belajar. Ini belajar spelling coba, teman-teman. Ayo belajar ditulis empat belas. Eh, gitu ya? Four, fourteen. Berarti jadi bagaimana? Four, fourteen. Ya begini tuh. Okay. Kemudian lanjutnya ya, lanjutnya kemudian ini apa eh, 15 apa? 15 coba lanjutnya siapa yang bisa yuk ya. coba siapapun ya, oke okay. silakan semuanya yuk coba salah satu nggak usah takut salah yuk pokoknya belakangnya itu ditambah TH TH semua nah, nanti ya oke okay. oh ditambah TH Mister? belum belum belum belum belum oke okay, 15-15 oke okay, good bisa ya. berarti tulisannya itu 15-15 ya. 15 berarti tambah tambah TH bacanya bagaimana berarti 15 artinya berapa artinya kena berapa Bedanya 15 sama 15, ada TH-nya apa? Kalau 15 itu cuma 5, cuma 15. Tapi kalau 15, ke 15. Ke 15, bagus ya. Kemudian 16, gimana coba teman-teman yuk. Silahkan tulis yuk, 16. Semuanya yuk, coba. 16, ya tulisannya gimana? 16 tulisannya gimana? Raya. Six, sixteen, oke, good, sixteen, sixteen, sixteen tambahi t, th, berarti bacanya bedanya apa? Sixteen sama sixteen, uh, Fatan, bedanya sixteen sama sixteen, ada th apa? Fatan kalau ada TH nya ya. itu yang ke yang ke bagus ke-6 ke-16 ke tapi kalau tidak ada 16 16 bagus ya Nah sekarang 17 bagaimana seven-seven Oke berarti jadinya bagaimana seven. kalau kelima ke-17 7-17 Nah, ada TH-nya, seventeen, iya. ada ada kayak remnya dulu, gitu. ada kayak itu. Nah, 17. Nah. Kemudian ada, uh, okay. Kemudian ada delapan belas, bagaimana? Eight. Eighteen. eighteen. Eighteen. Pakai TH. Berarti bedanya apa? Kalau eighteen pakai TH sama enggak pakai TH? Kalau ada th hanya yang ke-ke yang ke bagus ya, yang ke Nah kemudian Kalau ada. hai, hai, hai, TH. Nah kemudian yang terakhir bagaimana 20, ke 20, berarti bagaimana? 20. 20. 20. Planted. Planted. Ya, oh, Cek dulu tuh. Planted. Planted. Artinya ke Kedua Kedua puluh oh. Kedua puluh Nah ini ya teman-teman ya Ini adalah urutan nah, Ini adalah urutan nah, Namanya or, order Apa itu order? Urut Urutan order itu urutan. Order itu urutan. Jadi, kalau urutan, misalkan ke satu, ke dua, ke tiga, bentuknya seperti ini ya, teman-teman. Ya, nah coba masuk kasih kita lagi ya. Bentar ya, contoh juga ada kayak gini ya. Bentar. Bentar misalkan ada kayak gini kalau ke 21 berarti bagaimana twenty one berarti kalau ke dua kalau twenty berarti cuma 21 kan berarti kalau ya. ke 21 puluh satu twenty one bagaimana twenty bukan twenty tapi twenty twenty first, twenty nah, first berarti kalau ke 22 puluh dua twenty twenty second, balik lagi ke ininya ya, jadi tinggal ditambahin ini malah lebih gampang twenty second berarti kalau ke 23 puluh tiga twenty third, third, third twenty Dua puluh Nah kayak gini dan dua ya. Jadi kalau misalkan ini dua puluh atas dua dibaca seperti ini. puluh lima, dua puluh lima, dua puluh lima, dua bagaimana lima, bacanya? dua bacanya bagaimana twenty dua dua puluh lima, 25. Ah, 25. 25. Bagus. Bukan 5, tapi 20 Pakai yang ini ya. Kalau ke 27. 27. 27. Ah, 27. Ke 29. 29. 20 20. 20. 20. 20 ke 20, 29, dua puluh sembilan, dua puluh sembilan, berarti kalau kayak gini bagaimana? Jadi, kalau bahasa puluh sembilan, dua puluh sembilan, dua puluh sembilan, dua misalkan sembilan, dua puluh sembilan, jadi rankingnya itu di bawah sendiri. Kira-kira bahasa Inggrisnya bagaimana? I am twenty. Twenty. Twenty. Ya tiga apa? Twenty. Nah, twenty I am twenty. Twenty rd Artinya apa? 20. Saya ranking 23 puluh Nah coba kalau saya ranking 4, bagaimana? I am I am twenty four, empat aja enggak, enggak dua puluh empat. Saya ranking keempat, I am I am I am four. Hai, udah ya? I am the fourth ball, saya ke ke4 Saya ranking keempat, maksudnya ya. Selanjutnya juga, fourth. kalau misalkan saya ranking enam belas, bagaimana? I am the... Ah, Apa? Bagaimana kalau, ranking ke eh, ranking ke okay. bagaimana kalau ranking bagaimana kalau ranking ke-16? di Ada ya, Lo? Coba kalau ranking ke-16 bagaimana? I am the eh uh, eh six sixteen kurang apa ayo kurang kayak masih kurang eh oh, nah berarti gimana bacanya tiketik kan? 16-16 ada tehnya belakang ada tehnya belakang ke Sixteen, ada kayak seperti itu seperti ngaji itu lho, kalau kalian ngaji itu Sixteen, sixteen, jadi ada tehnya belakang. Jadi mirip kalau kalian ngaji itu ya, kalau ngaji kan diajarin mati di belakang gitu kan, ya kan? Ya. Kan? Yeah. Nah, sixteen, ada tehnya belakang. Sixteen. Nah, jadi ini ya, ini adalah urutannya. Ya. I am. Jadi kalau ada mi me, itu menyatakan urut urutan jadi kalau kalau satu bedanya bedanya for sama for apa kalau for itu 4 tapi kalau for itu artinya keem keempat gitu, dan seterusnya gitu ya nah, coba di ini ya silahkan silakan difoto atau di screenshot ya ada adek sudah yang ini ya juga dan seterusnya ya yang ini coba HP-nya di bawah. lanjut lagi ya. Lanjut ya. Oke, okay, good. Nah, coba lanjut lagi ya. Fred thinks uh, Sunset sudah ini ya. sudah di jalan belum atau masih kalau masih di jalan ya? Ya enggak, enggak jadi ditanya ya. apa-apa. Fred thinks ya, panda are the most exciting animals. Kira-kira artinya bagaimana ya? Panda berpikir Panda berpikir. Panda berpikir. Eh uh, sorry, Fred berpikir kok Panda berpikir. Fred berpikir Panda adalah. Coba, ini ditujumannya bagaimana? The most exciting animal. Coba. Hewan paling Paling apa? Paling menarik. Nah, bagus. In exciting itu artinya menarik boleh atau mengasihkan. Hewan paling menarik. Jadi Fred berpikir kalau panda itu adalah hewan yang <laughs> huh? menarik. Menarik. Oke, lanjut ya. Nah, coba teman-teman perhatikan ini ya. There are a lot of pictures. I think four pictures. Nah, ada empat gambar, uh, perhatikan. Oke, okay, saya pengen tanya ya. Uh, coba, uh, saya tanya uh, Sanja dulu. Sanja, Ya. Yes. Oke, okay, Sanja, among these four pictures dari empat gambar ini, kira-kira menurut menurut Sanja, mana yang paling jelek? Jelek bahasa Inggrisnya apa? A. A. Okay. A. Oke, yang paling jelek yang mana? Yang paling kiri. Paling kiri apa ini? Ikan hiu. Ikan hiu. Berarti kalau ikan hiu adalah hewan yang paling jelek, bagaimana? Kalimat itu. dan hiu bahasa Inggrisnya apa ya? <laughs> Ikan hiu bahasa Inggrisnya apa ya? Ada yang tahu ikan hiu bahasa Inggrisnya oh. apa? shark shark, kau pada, pada tahu lagu "Baby Shark". kan Shark itu artinya apa? Hiu, hiu. kalau oh. "Baby Shark" itu "Baby Shark". Bayi ikan hiu, bayi ikan hiu tuh kan nah, oke. Okay. Berarti kalau ikan hiu adalah ikan yang paling jelek, berarti bagaimana? Eh, hewan yang paling jelek, berarti bagaimana, Sandra? Pakai geng, gimana saja coba? Sharp. Coba. Sharp. Is. shark, hmm? Paling jelek. Paling jelek. shark, Is. shark, shark, shark, shark, paling shark, shark, shark, paling jelek. jelek. shark, Is. Di. Is. shark, Hewan paling jelek? Hewannya hewannya enggak ini kan? Coba. Hewannya tadi lupa. Coba. Shark is, is the, ugliest the ugliest animal. Nah, kayak gitu. Shark is the ugliest animal. Artinya apa? Artinya dia adalah hewan paling jelek. Nah, gitu. Good ya. Coba selanjutnya. Uh, selanjutnya Didi, coba. Didi, coba lihat coba. Gambar yang ini Didi. Ya, gambar empat ini iya. ya. ada gambar gambar ini ya. Oke, coba di sini ada kata boring. Artinya apa Didi? Boring. Boring. Ya, boring artinya apa? Membosankan, mister Membosankan. Nah, coba coba dari sini ya, dari sini kira-kira ada menurut, menurut Didi yang paling membosankan ke mana? yang paling membosankan dari empat gambar ini lah dari empat hewan ini yang beruang yang itu yang beruang. beruang oke berarti bagaimana beruang adalah hewan yang paling membosankan Tadi bahasa Inggrisnya gimana coba ayo. apa tadi Mister beruang adalah hewan yang paling membosankan coba sama kayak kalimatnya ini tadi loh. The bear. Ya, yeah, the bear. The beer. Terus. Terus. Terus. The, the beer, beer is. Yes, bagus. Terus. Terus. He hewan yang membosankan ya, mister. Ya, yeah, yang membosankan. Oh. Tadi kan banyak membosankan. Gak? The bear is animals. Hm, kosa animal dulu. Ke the bear is. Kepalanya di belakang. Oke, terus the bear, the bear animal is hmm. is. Boring. Palingnya mana? Oh iya. Pak, most boring. Apa? Most boring apa? Animalnya kan harus ada. Coba the, bikin kalimat dari awal lagi yuk. Oh iya. The the be the beer. The bear animal is most boring. masa animalnya di depan? Ya Allah, jadi kepalanya Benar, di belakang. Kepalanya, kepalanya itu di belakang, animalnya. Berarti, bear is the most boring the any animal. Is the most the most boring any Animal, kepalanya di ya, belakang. Oh bahasa Inggris iya, sama, sama oh itu iya. berbeda. Tadi kamu animal dulu, animal the most boring. Ya, salah. Kepalanya itu selalu di belakang. Buku di belakang. biru, bahasa Inggrisnya bagaimana? Buku biru. Apa, Mister? Buku biru, buku berwarna biru. Bahasa Inggrisnya bagaimana? lubuk lubuk tuh kan? Buku biru. Coba perhatikan ya ini kalian kok, kok lupa lagi ya buku biru-buku biru-buku biru atau buku berwarna biru bahasa Inggrisnya bagaimana blue? Blue, blue blue Book nah coba perhatikan bukunya itu masih masih di depan atau pindah ke belakang petaknya belakang belakang jadi kepalanya itu selalu di selalu di belakang, di belakang. kalau di bahasa Inggris kan apa yang yang depan itu pindah ke pindah ke belakang Betul. kalau kata saya. Contoh lagi misalkan. Buku eh. Uh, ya, namanya gini. Buku paling buku paling kecil. Baga, bagaimana berarti? Bagaimana? Teman-teman, yang lain selain ini juga enggak apa-apa. Ayo, buku paling kecil berarti bagaimana? Buku paling kecil bukan kalau debuk ya. Salah itu kepalanya di belakang. The smallest, the smallest book, the smallest book, ya. to iya, benar, bukan jadi kepalanya itu di kepalanya di belakang urutannya dirubah gitu loh. jadi buku biru bahasa inggrisnya birunya juga tuh birunya kan di sini nih ya. kemudian bahasa inggrisnya biru apa blue, blue nya ditaruh deh taruh blue. depan blue. bukunya taruh ke ke belakang coba ya mas seperti ini supaya kalian terbiasa coba dikerjakan ya Berarti kasih kasih semua Oke, coba teman-teman ya, coba, eh, dikerjakan dulu ya, Mas Bakti kasih waktu ini ya, coba 5 menit, dikerjakan ya. Ini bahasa Inggrisnya bagaimana? ya nah, Contohnya yang atas ini, Mas Bakti coba. contoh. Ini komputer. New laptop boleh, komputer boleh ya, laptop, laptop. Laptop sama komputer A beda ya. Kalau komputer pake tuh. Pakai Boleh pakai itu boleh, The new laptop boleh, tapi kalau kayak gini juga enggak apa-apa belum diajarin de sama ini kan de sama o kan nanti kalau sudah diajari ada aja nanti nggak pakai itu tulis kalau... atau pakai pertanyaannya Mister uh, langsung tulis saja coba ya langsung tulis saja langsung tulis di kolom chat ya Mas Bagi tinggal ini sebentar ya ingat ya kalau pakai paling harus pakai apa kemarin rumusnya depannya pakai apa the kalau paling pakai the ya The, the most the. apa itu pak pakai the harus ya coba seperti tinggal dulu ya smart student. the laptop baru laptop baru laptop top student new new laptop doang laptop new laptop We have to tabo. Long, long, long, long, long, long benar Maria Sama. Aduh, apa bunga, paling panjang yang hmm. paling besar? New laptop murid paling pintar. Kita lagi kirim ke and clip smart student smart habis smart ya yeah. give the table paling Longest, longer, longest, almost. Are the biggest The biggest animal Gak usah pake dua sih The biggest animal Eh salah Wiyu Wiyu buat juga <laughs> Oh, uh, I This is not smartphone, ini dia pakai smartest, semua emang ada paling ya semuanya. Oke. Ataya, Ataya belum ya? Ataya sama Fatan ya? Coba ya ditunggu ya. Atas ataya sama Fatan ya, kerjakan ya. Senja, Senja lo? Senja? Semester? Itu nggak semuanya pakai paling lo? Coba perhatikan, itu semuanya pakai paling nggak? Nggak semuanya the, kan? mister. Nggak semuanya Enggak. kan? Hati-hati coba, gue dikoreksi ya. Perhatikan ya, oke, Mas Bakti kasih waktu 2 menit lagi. Sebenarnya empat-empatan sama ada. Harus pakai The mister. Kalau kemarin sih Mas Bakti bilangnya gimana? Kalau pakai MOS, atau pakai S, nah. harus pakai... Harus pakai the enggak boleh. Coba lihat catatannya deh, Om oh, percaya. Mana kan sudah masuk waktu aja Kalau pakai, kalau pakai mouse atau ini mouse atau as yang belakangnya because itu harus pakai pakai the. The. Kalau ini enggak perlu pakai the. Baik, Mister. Coba ya. Tanya sama Didi, eh tanya sama didik, eh sama Fatan ya, coba ya. Yuk itu nomor satu. Kata, kata halo, kata halo. halo. Belok ay, Mister. Mana? Kata mana susahnya? Coba ditulis ini ya. Gua ditulis siapa ya? Iya, ditulis susahnya ditulis, Mister. Iya, tulis ya. Oke, yuk. Ini nulisnya pakai pena. Ya, coba tulis ya. Mm hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Oke, okay, kita ini ya sambil nunggu atay ya. Oke, okay, laptop baru bahasa Inggrisnya bagaimana? New. New laptop. Jadi, Berdajakin seperti ya. New laptop. Perhatikan. Kepala kepalanya mana? Kepalanya kepala kata benda mana? Laptop. Laptop tuh laptop. kan. Ini di depan kalau bahasa Indonesia itu di depan, tapi kalau bahasa Inggris bagaimana? Di depannya itu yang belakang banyak itu yang belakang itu bagaimana? Yang de apa kepalanya yang beda ke ke belakang. ke belakang. Jadi kayak gitu. Jadi makanya tadi uh, ketika uh, apa Didi bilang animal the the, the the most boring. Kira-kira benar atau salah? Salah. Yang benar bagaimana? The most the most boring animals. Nah kayak gitu. The most boring animals hewan paling paling membosankan, paling membosankan. Okay, kemudian murid yang pintar coba ya murid yang pintar coba smart student smart stu smart student, student. Nah, tadi sudah dibenerin ya si apa tasanja sudah dibenerin jadi sudah okay, ini juga bener smart student okay. laptop Oh ya, kepatan uh, laptopnya tulisannya salah ya. Laptop tulisannya kayak gini ya. Laptop. Itu lap, laptop namanya itu, bukan laptop. Oke, lanjut ya. Meja yang kotor. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Dirty. Pak Ataya, bahasa Inggrisnya meja yang kotor bagaimana, Ataya? Ataya lo? Meja. Iya. Yeah. Meja yang kotor bahasa Inggrisnya bagaimana? Smart study, meja yang kotor, meja yang kotor, Dirty Table, Dirty Table, dirty Table, nah, dirty Table. Tapi, kalau murid yang belum bintang, ca tahu cara baca bahasa Inggris jadi salah bacanya Ya enggak apa-apa. Ini kalau, kalau, Ataya sudah tahu, At Ataya Ataya sudah tahu, kalau, nggak perlu di sini kalau, jadi nggak perlu belajar lagi kalau udah tahu, ya kan? Ini semuanya di sini belajar, makanya jangan takut, jangan takut salah. Coba, uh, kalau murid yang pintar tadi gimana? Smart study. Student, ya, student. Ya, student. Coba. Student, Smart student. Bukan stu studi, kalau studi itu belajar. Kalau be kalau mahasiswa itu bahasa Inggrisnya bagaimana? Stu Student. Student. Berarti smart student. Smart student artinya murid atau siswa yang yang pintar. Smart student. Kemudian meja yang kotor tadi sudah apa? Dirty. Dirty table. Nah, dirty table artinya meja yang yang kotor. Penggaris yang panjang. Nah, ini coba lihat dulu. Yeah. The bing, long. baten, Rural, oke, Dengan Rural, oke, okay, oke, yang benar ini ya, Patan, halo, Patan, halo, halo, halo, Patan, kalau pakai the, ya, kalau pakai mos atau as itu pakai, pakai deh, jangan lupa ya, de, berarti de, de. ya the. berarti bagaimana? bukan, The bukan, bukan, The longest, Puler. Artinya paling penggaris, panjang. Paling panjang. Nah, penggaris paling panjang. Penggaris paling panjang. panjang. Oke, okay, hewan paling besar. Hewan The paling biggest besar. animal. Oke. Okay. jadi berarti harus pakai itu apa tidak? Harus. Harus bagus ya. Ingat ya, teman-teman ya. Karena kalau, menggunakan mouse. Oke, okay. kalau pakai Mouse pakai s itu jangan lupa pakai the. The. Just, just animal. Right. Oke, okay. begitu ya teman-teman ya. Nah coba balik lagi ke soal tadi ya. Coba, coba balik lagi ke sini ya. Balik lagi ke sini coba tadi mm -hmm. tadi uh, apa yang paling boring yang mana uh, apa Didi yang yang beruang. Berarti bagaimana beruang adalah hewan yang paling membosankan. Be berbir. fair Fair, bukan bir. Kalau oh, bir itu cuma beralkohol. Bear. That. Oh, uh, macet. Bear. Bear. Ya, bear terus apa? Bear. Bear, bear uh, adalah hewan paling membosankan bagaimana? Hewan paling ya? Ya, hewan paling membosankan loh kan boring, kan ceritanya paling lo the, the bear hmm. is the most boring animal. Nah, kayak gitu kan gampang ya. Udah bisa. Nah, nah, kemudian Mister biology. Oke, kemudian yuk Akaya At yuk. Akaya. Lo Akaya. Ya, Mister, tadi okay. lagi nulis. Oke, okay. beautiful tuh artinya apa? Akaya. Beautiful. YouTube-nya apa? Cantik. Oke, cantik nah. Coba Mas Bakti pengen tanya ya. Dari keempat hewan ini ya, ada hiu, ada beruang, ada beruang, ada kanguru. Ini kanguru ya. Kemudian ada kelinci. Kira-kira yang paling cantik yang mana? Dari empat gambar ini? Kelinci. Kelinci. Nah, sekarang coba ya. Kelinci ya coba buat kalimat gini. Kelinci adalah hewan yang paling paling Indah apa paling cantik? Bagaimana? Kelinci bahasa Inggrisnya apa? Rabbit. Oke, okay, rabbit. Kelinci adalah hewan yang paling indah. Berarti bagaimana? Eh Rabbit is yes. is beautiful. Yes, paling paling palingnya. Palingnya apa? Pakainya apa kalau paling? Mouse, um, mouse, bagus, rapi. Is the the most is the most beautiful. Apa hewannya bagaimana? Hewan yang paling ini, hewan yang paling indah. The most beautiful. The most beautiful animal. Nah, good bagus, Ataya ya. So, rabbit is the most beautiful any animal. Bagus ya. Jadi kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Oke, okay, good. Sekarang Patan yuk. Halo Patan. Halo Patan? Halo. Halo, halo. Oke, okay. Patan coba ya. Patan Mas eh uh, ditanya. Dari keempat gambar ini, kira-kira eh -kira, uh, clever, clever itu apa? Artinya clever. Clever, nggak tahu motor. Ya. Clever macam motor. Clever kemarin sudah artinya apa? Cer, cer cerdas, smart. Ya. Cerdas. Cerdas. Sama smart itu sama. Ya. Cerdas. Apa cerdas. Apa tadi? Kecepatan? Artinya Ya clever artinya apa? Tadi cerdas. Artinya cerdas, cerdas sama smart ya sama itu. Apa sinonim sinonim itu artinya persamaan kata. Oke, Fatan, uh, berarti dari keempat gambar ini, kira-kira menurut Fatan yang paling cerdas itu yang mana? Kangguru. Apa? Kangguru. Kangguru, oke. Nah, sekarang gini. Kangguru adalah hewan yang paling cerdas. Kira-kira bahasa Inggrisnya bagaimana? Kangguru. Is kamu is level paling cerdas hewan yang paling cerdas ada palingnya yang kamu tadi buat itu loh buat dong Hah apa buat. enggak yang kamu tadi tulis itu loh Udah ya itu sudah ya yang kamu tadi tulis tadi loh yang mirip kamu tulis tadi loh tadi kan kamu nulis itu penggaris paling besar bahasa Inggrisnya apa long Longgest. Nah sekarang kalau paling membus paling cerdas bagaimana? Tuh dan ini loh oh. <laughs> paling cerdas pakai clever nih loh. Tadi kan kamu nulis nih paling cerdas apa paling panjang kamu nulisnya long longgest. Bener kan? Nah sekarang kalau paling paling cerdas clever kata dasarnya clever ya itu bagaimana? Clever wow. clever, cool. nah clever, clever, clever berarti cerdas. kalau paling cerdas, kemarin tuh jatuh okay. paling cerdas. dia tidak masuk kemarin kan? Okay, Oke, berarti kemak sebelumnya juga udah sih sebenarnya. Uh, apa uh, kalau paling tuh kalau nggak pakai s, pakainya apa? Mos, itu yang kamu tulis telur, kata? long jadi apa itu? long, longest, big long jadi biggest, itu punya paling toh, iya kan? Yeah. Nah, iya, berarti kalau clevernya baga bagaimana? Clever jadi, jadi seperti apa? Clever. clever <laughs> Bentar ya, ini kan longest. Coba kamu lihat kalimatmu ya di kolom chat itu ya. Ada kata longest. Itu kata dasarnya apa? Long kan? Long itu artinya apa? Pan? Panjang. panjang Ditambah S artinya apa? Long. Oke, artinya? Paling panjang. Nah, paling panjang. Nah, sekarang nih ada kata dasar clever. Clever itu artinya cerdas. Berarti kalau paling cerdas bagaimana? Clever. Clever gitu kan cerdas. Kalau paling cerdas bagaimana? Oke, sekarang seperti ini ya. Tadi kamu kata long. Ya. Oke. Pak pecah lagi ya. Ini sebenarnya apa kemarin pun sudah nggak harus kemarin uh, ini di pertemuan dulu waktu sebelum liburan itu juga pernah ada kan long long artinya apa panjang apa long panjang patan patan, patan. long artinya apa panjang oke okay, berarti kalau longest artinya apa paling panjang paling panjang berarti ada tambahan apa ini E, E S T, ya. S, E -S -t. Ya, artinya berarti long itu panjang. Tapi kalau longest artinya apa? Paling, paling apa? Paling panjang. Oke, sekarang ada kata clever, artinya apa tadi? Clever. Cerdas. Oke, artinya cerdas. Ya. Clever artinya cerdas. Nah sekarang kalau paling cerdas bagaimana? Clever. Ini loh, lihat kalimatnya yang atas ini loh. Ini ketambahan apa ini? Ketambahan apa ini? EST. E. E. Nah, berarti kalau ini kan clever cerdas. Berarti kalau paling cerdas? Clever. Bagaimana? Clever. Clever? Cleveros? Cleveros. Nah, clever jadi maksudnya kalau menyatakan paling itu ditambahin apa? Eh? St atau selain pakai cleveres boleh pakai most most clever boleh. Bisa dipahami Fatan? Bisa Tol. Iya nah, jadi bukan clever kalau clever artinya cuma cuma cerdas paling cerdas apa? Cle cleveres. Berarti kalau jelek bahasa Inggrisnya apa jelek? Bahasa Inggrisnya jelek itu apa? Anggol Agli Anggol Agli, bukan Angli, Agli Angli Agli, kok Angli lah gimana, Agli Angli Agli, gak ada N-nya Agli Angli nggak ada, ada N-nya, Agli Angli enggak ada Ang-nya, mana Ang-nya Agli enggak ada angnya, enggak ada angnya, enggak ada angnya toh, Bang. enggak ada ng toh? Agli. Coba, kira-kira harusnya apa? Agli. Eng Agli. Nah, kenapa pakai eng? Kan enggak ada angnya toh? enggak ada n -nya, toh? Ada n-nya enggak, Nggak. Enggak. enggak ada, makanya yang dibaca eng agli aja. Nah, berarti kalau paling paling agli artinya apa tadi? Agli artinya apa? Apa song? Agli artinya apa? Angli artinya jelek. Agli bukan angli. Agli. Agli. Nah, coba ulang lagi. Satu lagi. Agli. Nah, oke. Okay. Agli artinya apa? Je? Jelek. Nah, berarti kalau paling jelek gimana? tinggal ini loh ditambahin tinggal ditambahin belakangnya ini loh Matan bos ini loh yang ini pakainya yang pakainya oh. es pakainya e es Iya, gitu ya pakainya yang est berarti belakangnya ditambahin es jadinya bagaimana Anggul. Aduh, kok anggel lagi sih Anggul. kok jadi anggel kan ini bacanya gimana tadi ah ugly Ugly. eng engnya itu dari mana engnya itu agli gitu loh berarti berarti bagaimana a uh, kalau paling cerdas aglius agli -yes, aglius -yes. aglius nah, jadi kayak gini ya oke okay. ingat ya patan ya bukan angli tapi apa a ya Aduh. Bukan ag bukan bukan Angli tapi apa? Anggues. Ugly. Ini loh, ini bacanya gimana, Pak Tan? Angli. Aduh, ya Allah. Ugly. Ada N-nya Ada N-nya enggak, Tan? Saya Mas Bagi tanya, ada N-nya enggak? Enggak ada. Nah, makanya jangan dibaca Ang, enggak ada N-nya kok. Bacanya gimana? Ah, Agli coba tirukan lagi. Agli, ah, coba dua kali. Agli, Agli gitu. Agli, Agli. Oke, okay. lima kali. Agli, Agli, Agli, Agli. Coba, Agli, Agli, Agli, Agli, Agli, Agli, agli. Ah, oke, okay. good ya. Agli yang jelas gak, gak pake ang ya. Tadi kamu bilangnya Angli, jadi aneh. Ya. Agli, ya teman-teman ya. Oke, okay. good ya, bagus. Nah, oke, okay. nah sekarang gini ya, itu tadi pernyataan paling. Nah sekarang kalau kayak gini, sekarang kalau hiu itu lebih lebih apa lebih bes, uh, lebih besar daripada beruang, kira-kira bagaimana? Kalau tadi kan paling, nah sekarang pakai lebih kemarin sudah juga ya, bagaimana? ditambahkan er Sharp. di belakangnya. Oke, okay, coba Didi dulu ya, coba Didi dulu teman-teman. Dengarkan Didi. Yuk Didi. Hyu lebih besar daripada beruang. Gimana? Hyu lebih besar. Nah, iya, hyu lebih besar daripada beruang. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Sharp. Sharp. Bagus. Is is the biggest. Hmm, kok biggest? Katanya eh, tambah er nggak, kalau, eh, eh, eh, eh, eh, pakai eh, eh, eh, eh, eh, pakai the eh, eh, eh, Shark is bigger than shark the bigger. Ah, kok ada eh, nya lagi ya bang? eh, shark shark is, is bigger dan b be, b be, bear, yeah, bear, bear. bear. oke okay, coba ulang lagi sekali lagi shark shark is bigger than bear oke okay, coba ditulis ya di ya coba ditulis nah sekarang Sanja coba Sanja lo di chat mister ya ditulis di chat sambil ini saya ke Sanja ya Sanja lo Sanja halo Sanja ya ini ya. Kalau gitu Fatan, halo, Halo, So. Oke, Patan coba. Kalau tadi kalau ini pakai EST ya, tapi kalau lebih itu pakai apa? E, ER. Jadi kayak biggs jadi apa? B bigger. Nah. Oke. Nah, Ka kalau misalkan gini. Apakah nguru itu lebih tinggi daripada Mudah. Oke, bagus. Kangguru itu lebih tinggi daripada kelinci. Kira-kira bagaimana? Kangguru. Is, is. Bagus. Longger. Lebih tinggi. Longger itu eh. lebih panjang. Kalau longgar lebih panjang. Tinggi itu apa? Tinggi. Ayo, ayo. Udah pernah. Ayo, ayo. Depannya T. Oke. A L L. Ngerti apa? Tol. Oh. Tol. Oh. Berarti Tau. kalau lebih lebih tinggi apa? Lebih tinggi. Ya, tol. Iya, tol tol itu tinggi. Tapi kalau lebih tinggi bagaimana? Togol. Toler. toler, toler, toler, coba. Berarti apa? Kangguru lebih tinggi daripada kelinci. Berarti bagaimana? Kangguru is is toler. Dad, dad, dan, Ben. dad, dan, Pakai n, then dad, pakai n, kata, dan dan ah, coba dilihat tulisannya itu bacanya bagaimana itu ada T nya, T -nya di depan enggak ada belakang Dan, dan dan dan dan de pakai n belakangnya belakangnya itu pakai n dan ah, bukan dead kalau dead ya meninggal artinya dead dan dan apa dead, ah, dead lagi then apa then dead then then astagfirullah then dead then dead bukan dead kalau ini coba perhatikan kamu lihat tulisannya ini ada n-nya apa ada ada nya belakangnya n atau t coba tulisan di den ben, ya benar udah benar kenapa pakai T lagi yang benar tuh den ya ben, apa Dewan apa ini tadi kelinci apa den kelinci apa bahasa Inggrisnya den rabbit nah coba kanguru lebih tinggi daripada kelinci coba kanguru kanguru is is To go, Toler, Toler, dan Rebit. Nah, kayak gitu ya. Oke, coba ditulis. Uh, ini ya, Pak ya. Coba ditulis ya. Oke. Sekarang, sanja loh. sanja? Ya. Oke, Sanza, ayo. Coba. Ini, tadi kan kita yang paling sudah nih. Nah, kita sekarang belajar lebih. Misalkan gini. Apa, eh. Uh, Kelinci itu lebih cantik daripada beruang. Kira-kira bahasa Inggrisnya bagaimana? Kelinci lebih cantik daripada beruang. Re Revit is is the. The beautiful. Hmm, eh. sebentar, sebentar, sebentar, Tanja. Kalau yang pakai the itu hanya untuk apa? Untuk paling. paling. Kalau kalau nggak kalau bukan paling, tidak perlu pakai the. Oke, okay, gimana coba? Rabbit is yes. beautiful, beautiful than bear. Oke, okay, rabbit is beautiful than bear. Nah, uh, sekarang ya? lihat Mas Bati ya. Kemarin masih inget nggak? Kapan pakai er? Kapan pakai Pakai mor, ada ada er sama mor ya. Kapan pakai er, kapan pakai mor? Masih ingat? Masih. Masih. Oke, okay. kalau R itu hmm. kayak gimana? Satu suku kata. Satu. satu suku kata. Nah kalau mor lebih dari suku kata. Oke, okay. sekarang Sanza, uh, Sanza lo? Ya. Yeah. Oke, Mas halo, tanya. Tadi ada kata beautiful. kira Kira-kira itu satu suku kata atau lebih? halo, halo, Lebih. lebih. Ya, itu saja lebih dari satu suku kata ya. Berarti pakainya r er atau mor? Kalau gitu. halo, halo, nah. Pakainya apa? Mor. Nah. Nah, more. Berarti kalau beautiful, beautifuler salah atau benar? Salah. salah. Berarti coba diulang lagi, ya. Apa? Kelinci lebih cantik daripada beruang. Gimana? Gimana? Kelinci lebih cantik daripada beruang. Rabbit. Halo? Sanza Halo Sanza Oke Sanza. Oke coba yuk more beautiful dan than... nah kayak gitu ya coba ditulis ya punya Sanza ya Oke, nanti dikoreksi yuk ditulis tulisannya kayak gimana yuk Oke sekarang Ataya Halo Ataya Iya Mister Oke okay, tadi men Ataya mendengarkan ya waktu Mas Bakti jelasin ke Mbak Sanca ya. Iya. Oke okay, sekarang yuk coba kalau gini uh, Ataya buat kalimat misalkan iu ya hewan iu itu lebih pintar daripada kanguru kira-kira bagaimana kalimatnya? is... Is. Nah, Mas Budi pintar itu bahasa Inggrisnya apa? X. Pintar bahasa Inggrisnya apa lo? Clever, clever. Apa? Clever. Clever, oke, okay, boleh yuk. Oke, okay. okay, clever ya, coba apa Pak, papa hewan Iwan, Iwan, ya, is is tre, is Iwan, Iwan, more Iwan, more, is, more nah, okay, gitu ya. is more clever than bear. Iwan, Iwan, Iwan, Iwan, Iwan, Iwan, Iwan, Iwan, Iwan, Iwan, Iwan, Iwan, Iwan, Iwan, Iwan, teman Iwan, ya, ade -ade, kalau ada dua suku kata, perhatikan ya coba ada ditulis ya coba ada yang ditulis siapannya tadi coba ditulis ambil nanti mas bagi koreksi nah ada ade kalau dia dua suku kata itu bisa di tengah tengah artinya boleh pakai R, boleh pakai more jadi kalau ditulis clever clever boleh clever boleh atau gimana tadi more more clever, clever. Perhatikan, clever itu ada ada berapa suku kata? Clever Ada du, dua? Ada dua. Dua. Nah, kalau dua Kalau dua itu boleh pakai dua Duanya dua. Milih mili salah Milih salah satu Jadi kalian tinggal pilih Tapi kalau lebih dari T, dua nah, Misalkan kayak tadi ya, beautiful Kira-kira pakainya boleh milih enggak? Boleh milih atau tidak kalau beautiful? Enggak Enggak boleh bagus berarti harus pakai yang mana yang er atau yang more, more. nah oke okay, bagus cerdas ya. kalau kalau lebih dari dua suku kata itu boleh uh, tidak boleh milih jadi harus pakai more makanya more beautiful more exciting more boring dan sebagainya ada beberapa nah sedangkan yang dua itu ada ada dua kemungkinan biasanya itu boleh mi boleh milih biasanya ya Oke, okay, yuk disanjali. Uh, okay. uh, Sanja, di, uh, Sanja lagi, maaf. Uh, Atau ditunggu ya, ditunggu coba ya. Dikoreksi ya, shark is bigger than bear. Oke, okay, good ya. Bacanya gimana tadi? Bear, uh, gini ya, Mister. Coba beruang, bacanya gimana? B, B, A, bear, uh, eh, per. Bukan. Lagi nah, mana? Bear. Bear. Tahu sama lo malu, bear. Good. Bear. Oke, okay, good. Patan? Patan Halo, Hawasor? Oke, okay, tadi lebih tinggi bagaimana? Tall. Tall. Oke, tall. Oke, ya tall. Terus kalau jelek tadi gimana? A ugly. Nah, oke, okay. enggak enggak pakaian ya, enggak enggak angli ugly anglian ya, lian, ugly. Good, bagus ya. Sekarang Sanja, uh, kalau the more beautiful benar atau salah? The more beautiful. Benar. Benar atau salah? The more beautiful. Benar. Pakai dulu. The, the more, bukan the most oh. tapi the more. Benar atau salah? Oke okay, gini. Salah. Oke, okay, bagus. Soalnya kenapa? Karena, karena pakai de. Eh, karena pakai de berarti kalau pakai mor tidak perlu pakai pakai de. Ya, kalau kalau ini ya, adik adik Kalau sudah pakai mor tidak perlu pakai de. Berarti yang harus pakai de itu apa? De. De mos. Nah, mos pakai, pakai de. Ya, yang pakai de itu yang mos. Kalau enggak pakai, enggak pakai mouse atau es, enggak perlu pakai. Enggak perlu pakai apa ini? Enggak perlu pakai de. Nah, kayak gitu ya? Oke, okay. oke okay ya? Kayak gitu ya? Oke, okay, ada pertanyaan ada dek. Oke, okay, nanti ini ya minggu depan. Nanti siap-siap ini ya, nanti akan ada ini, ada ada, ada ini. Kita akan belajar nulis bareng-bareng, jadi siapkan kertas sama ini ya, untuk minggu depan ya. Nanti kita belajar nulis bareng-bareng ya. Oke, okay? baik, Mister. Nanti di foto juga siapkan ya. Oke, okay. uh, oke, okay, Antaya dan semuanya oke. Okay. Eh, uh, Mas Bakti tutup pertemuan hari ini ya. Terima kasih sudah join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.